Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Di video kali ini aku mau ngajak kamu jalan-jalan Ke salah satu kebun binatang terbesar di Indonesia Yep, namanya Taman Safari Bogor guys Untuk tiket Taman Safari terbagi dalam dua kategori guys Jenis tiket anak dan dewasa Untuk anak 1-5 tahun untuk weekday itu harganya Rp180.000 Dan untuk dewasa di atas 6 tahun Rp210.000 weekday Nah untuk weekend, anak umur 1-5 tahun itu 220000 sedangkan dewasanya 250000 Untuk pembelian tiket tadi, dapat melalui website resmi Taman Safari atau beli di loketnya langsung guys. Tiket tadi udah termasuk Safari Tour, Animal Show, Istana Panda, dan Curug Jaksa. Untuk syarat terbaru ke Taman Safari, wisatawan wajib menunjukkan surat sertifikat vaksinnya guys, dan gak perlu antigen lagi. Nah kalau kalian mau ke taman safari ini, datang lebih awal di pagi hari guys biar lebih puas gitu loh Nah untuk jam bukanya itu jam setengah 9 pagi sampai jam 5 sore Aktivitas yang paling favorit di taman safari pastinya safari june guys Safari june itu berkeliling taman untuk bertemu hewan-hewan langka kurang lebih 45 menit ya Selama perjalanan nih kamu akan langsung bertemu hewan-hewan liar dan hewan-hewan buas guys Nah istimewanya, di Taman Safari Indonesia ini, satwa-satwa itu tidak terkurung dalam kandang gitu guys, tetapi bebas berkeliaran di zonanya masing-masing. Nah nanti kamu bakal ketemu satwa-satwa ini berkeliaran di pinggir jalan dan di tengah jalan. Nah semakin masuk ke dalam hutan, kamu bakal menemukan zona-zona hewan buas seperti singa dan harimau. Karena tergolong liar, kamu dilarang untuk membuka kaca mobil atau keluar ya, karena alasan keselamatan. Nah, kamu bisa berkeliling ke sini menggunakan mobil pribadi, atau kalau kalian nggak bawa mobil, kalian bisa menaiki bis yang tersedia. Gratis, guys! Oh, dek, dari waktu, Selamat Sih, Aduh dek. ada buaya Dek, dianggung ya, gede banget buahnya Ini dia ada buaya Dek Aduh buahnya patut tidur eh, Tapi buaya kok gak makan ini ya itu Gak, gak makan.. Gak rusaknya gitu Yang terliar, yang ini nih yang ini biar, biar supaya ada Makanan yang lain, yang lain. Yang di bawah sini yang oh. Ini jalurnya dia juga Lucu banget yang macan kumbangnya. yang hitam tuh Cerapanya oh, bagus itu, bagus, banget. Ya, bagus banget ya, sih ya. Ini mah yang belum lagi <laughs> liat, liat, liat, liat, liat. <laughs> Kayaknya gak usah dikasih makan dia makan daunnya. Iya. Di disuruh mimpi, tuh jadi halal, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati ya, hati ini hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati